Semua yang kalian sembah dan seru selain Allah, batu, pohon, patung, syaitan, malaikat, apa saja, mereka semua tidak mampu menciptakan seekor lalat, walaupun mereka bersatu semua. Dan kalau lalat mencuri sesuatu dari mereka, mereka tidak mampu mengambilnya kembali. Sungguh lemah yang disembah dan yang menyembah. Sekarang kalau kita punya segelas susu, teman-teman, lalat datang nyuri setetes, terbang. Masih bisa kita ambil kembali? Lihat lemahnya manusia, Allah berikan contoh tidak pernah ada yang mengklaim dirinya menciptakan langit dan bumi kecuali Allah asas agama kita Tauhid